100%. Jadi, gimana, Bang? Oke, kita langsung lanjut ke episode yang kelima, guys. Oke, lanjut ke episode yang keenam, ya. Saya dulu boleh, ya boleh, model lah. Hahaha. Oke, guys, selanjutnya versi ke yang ketujuh ya. Oke lanjut ke preset yang ke-8 guys. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-9. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang ke-10, guys. Ya. Oke, lanjut ke preset yang ke-11, ya. lanjut ke preset yang ke-12 guys Oke lanjut ke preset yang ke-13 ya youh Oke lanjut ke preset yang ke-14 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 Hap-hap, ada power yes. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-17. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 guys. Oke lanjut ke Preset yang ke-19 ya Oke okay lanjut ke Preset yang ke-20 guys Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-21 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-22 guys oke okay, lanjut ke preset terakhir aja ke 23 ya